Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara berlangganan WeTV menggunakan pembayaran Oppo. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya akan mulai dari penginstalan, kemudian pembuatan akun sampai dengan upgrade ke VIP. Oke langsung saja yang pertama kita masuk dulu ke Play Store kemudian cari aplikasi WTP seperti ini kalau sudah ketemu langsung saja kita klik install dan ukurannya di sini hanya sekitar 37,30 mb teman-teman Nah tunggu proses instalasi sampai dengan selesai Oke kalau misalkan proses install sudah selesai langsung saja kita buka aplikasinya. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi WTP, teman-teman. Nah, di aplikasi WTP ini kita bisa menonton film drama, baik itu drama lokal ataupun drama Asia, teman-teman. Tetapi sebelum kita mulai menonton film, di sini kita harus login dulu atau membuat akun terlebih dahulu dengan cara masuk ke menu saya yang ada di pojok kanan bawah seperti ini. Kemudian, di sini kita klik masuk. Nah untuk membuat akun WTP ini tidak terlalu sulit teman-teman, kita bisa menggunakan nomor telepon ataupun menggunakan akun Google. Di sini saya contohkan menggunakan akun Google seperti ini, langsung saja kita klik Google yang ada di bawah ini, setelah itu kita pilih emailnya kemudian akan masuk secara otomatis seperti ini. Oke di sini kita sudah berhasil masuk dengan akun baru teman-teman. Tetapi akun kita di sini masih akun standar dan belum terupgrade ke akun VIP dan akun standar terbatas untuk menonton filmnya. Nah di sini kita akan update dulu ke akun VIP dan di sini untuk pengguna baru yaitu biayanya hanya sekitar 19.000 per bulan teman-teman. Nah di sini langsung saja kita klik aktifkan VIP seperti ini. Kemudian di sini kita pilih beli sekarang. Nah nantinya kita akan diarahkan ke Google Play seperti ini untuk memilih metode pembayaran. Nah di sini saya contohkan menggunakan metode pembayaran Oppo teman-teman. Nah langsung saja kita pilih metode pembayaran Oppo nya seperti ini. Oke selanjutnya kita masukkan kode PIN dari aplikasi Oppo kita. Kemudian di sini akan ada perintah hubungkan Google ke Oppo. Oke langsung saja kita pilih lanjutkan. Tahap selanjutnya kita harus menyetujui syarat dan ketentuan. Tinggal kita ceklis saja. Saya telah membaca dan menyetujui. Kemudian pilih lanjutkan. Oke, selanjutnya kita diminta memasukkan pin lagi di sini. Nah, di sini akan ada keterangan berhasil terhubung. Berarti akun Oppo kita dengan akun Google sudah terhubung, teman-teman. Oke, sampai sini langsung saja kita klik kembali ke Google. Ab selanjutnya kita masukkan kata sandi akun Google kita. Dan setelah memasukkan kata sandi akun Google langsung saja pilih verifikasi. Nah, di sini Google Play sedang memprosesnya. Kemudian di sini akan ada lagi keterangan kelola setelan pembayaran cadangan. Nah, ini bisa kita pilih tidak saja seperti ini. Oke, akan ada keterangan lagi pembelian berhasil dan di sini kita sudah berhasil upgrade ke akun PIP. Dan setelah upgrade VIP ini, kita bebas menonton film drama tanpa ada iklan ataupun ada pembatasan yang lainnya. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ingin request video yang lainnya, silahkan boleh ketikan saja di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.